channel guys, ini videonya adalah beli bahan-bahan buka puasa pakai uang 10 ringgit di Indonesia dapat apa aja, so jom kita tengok videonya guys, let's go Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh warahmatullahi selamat uh, pagi semuanya buat sahabat-sahabat nah, okay. dimanapun kalian berada, tetap semangat menjalankan aktiviti dan selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadah oh, ini puasa ini dikejarkan ya? sampai uh, selesai, oh iya okay, benar buka puasa ini, ya, sorry ini, sorry sorry Oke, sahabat, sahabat semuanya ini nak pergi pasar guys Jadi tujuan saya pergi pasar ini nak belanja keperluan untuk puasa uh, pada nanti ya pada uh, nanti malam Jadi saya nak beli bahan-bahan, bahan-bahan buat puasa guys Dan ini saya okay. uh, menggunakan ini guys Ini kita tengok yang ini adalah duit 10 ringgit 10, 10 ringgit, 10 ringgit uh, ini kalau dekat Indonesia Uh, itu dapat apa guys jadi kalau dekat okay. Malaysia 10 ringgit itu macam kita beli barang-barang itu uh, dapat apa saja saya pun kurang tahu juga jadi saya akan membuat sebuah video 10 ringgit Malaysia itu okay. uh, berapa dan dapat apa saja, apakah cukup untuk berbuka puasa untuk membeli bahan-bahan buka puasa di kampung halaman right. saya guys Oke, okay, buat sahabat-sahabat semua yang penasaran tentang video ini, uh, tonton sampai selesai video ini okay. Dan kita on the way ke pasar Masya Allah, ini mana okay, ya? Oke, dan kita menuju perjalanan ke pasar guys jadi kita mau pergi dalam 4 km 4-5 km Aduh, gitu Jauh lumayan Jok. ya 4 kilo 5 kilolah lah eh, Ini mana guys Kampung sejuk sangat lah nih Kita tengok eh, hijau-hijau semua eh. Oke dan kita sudah mau sampai guys Jadi parkir dulu Oke oh, ini oh, pasarnya oh. ya Oh, aja aja. Nah ini adalah parkir sepeda motor Pasar Baru oh. Asam Jajar. Jadi uh, ini saya parkir oh, di sini itu. guys. Dan ini saya Jajar. Lanjut ya. di itu. Kita paham juga mana ini Oke, dan kita tengok yang tadi tuh ya, guys. Sepuluh ringgit. Sepuluh ringgit itu 34 hmm, dalam 34 okay. jom kita belanja 34 oke okay, ini 34 guys ini 34 34 nih 20 10 dan 4000 ribu nah itu 5 ribuan kayak gitu ini? guys oke okay. ini dah itu ya ada balik semua orang ini Hai, udah sepi ya, guys? Biasanya itu ramai ya deket sini. Dua sayur sayur dan dua lapis, semua hati aku ah. lewat-lewat. Hai, kenapa gue buat kebiru? Ibu, oh ini Madura, guys. Ternyata oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini dari Madura juga berarti. Iya, begitu. Ini kecil banget, nih. Iya nih kalau ibu pas ibu, ya. Iya ano. ini cincau ya Yang ini semacam. Yeah, iya okay. okay, yeah, yeah. aja. Ini saja. Jadi ini saya sudah dapat jincau Dapat. segitu guys. Banyak ini. banget ya. Apa itu ya? botir dulu ya apa sih sampai lautan mungkin juga Malaysia ada juga oke okay, ujian kita pergi ke coba anu apa nih hmm? kenapa oke okay. Setengah tiga ribu, setengah kilo 3000 ya Allah murah bu. banget, murah banget guys, di sini itu satunya empat ribu, lima lah guys, satunya di Solo itu guys, ya Allah itu itu tergantung juga kalau kita belinya di ini si supermarket, tapi ya antara murah sama mahal, tapi kalau di pasar ya memang murah sih betul betul. Ini saya beli Setengah ya, kilo 3000 murah banget sih. Kalau saya biasanya mateng guys. Beli jagung ribu. Ya, ya udah di ada. itu, udah direbus. Nah, usah Ini jagung dapat uh, 4 biji ada. 4 biji hanya berapa aja? Dalam seringgit saja. Oh, Oke okay. nice. okay, dan seterusnya ini sudah dapat ya. Bayar. Oke. Ais mau nah, beli ikan ikan tahu tempe ikan tahu tempe lauk ya mek mau <laughs> tahu tempe lima ribu banyak guys 5000 ribu itu tahu tempe macam oke okay. bukan banyak bisa buat makan dua kali tiga kali makan guys. Oke langkong Oke masih banyak lagi sisanya itu guys sedikit 50 puluh set atau 5000 jadi kita Oke. sekarang mau pergi Oke duitnya kita tengok ini masih, masih banyak ini 10 5 15 masih 20 ribu 20.000 21 nah duitnya masih berapa itu 21.000 okay. masih banyak lagi guys. Kenapa nih? beken. beli delapan ribu. di sini sepuluh guys beda beda 2.000 ya syaratnya. tergantung, ebu tergantung jual. tenun anu dua. Okay, nawar deh. jadi kalau di pasar tuh bisa ditawar guys sebenarnya 14.000 dua buah mantap di sini di sini mau beli dua mau beli tiga tetap aja harganya 10.000 guys Gak ada ya kalau yang istilahnya degan wulung yang merah dalamnya itu 20.000 guys di sini tapi memang beda-beda sih di setiap uh, setiap wilayah dan ini di dua di setiap negara ribu kalau dirupiahkan itu uh, diri itu sekitar um, berapa ya saja, guys. eh kelapa degan macam nih guys di Malaysia harganya berapa sih iya kan apakah sama dua ringgit atau empat ringgit dapat dua kelapa atau satunya sepuluh ringgit. ayo tak faham juga. sila komen ke bawa guys. jadi memang beda beda setiap uh, tempat ya. kalau di sini di Solo itu sepuluh ribu guys. sedangkan di Madura ini kan, Madura itu tujuh ribu udah dapat degan guys. mantap kali ya. Oh. Oke okay, jual timun. Apa itu? Sayur. Oke. Okay. Ini masuk ke dalam pasarnya sayur sop, 5.000 Lima, lima ribu sayur sopnya. Jadi kita oh, mau je. balik dulu. Ya. Murah banget sih kalau ke pasar bener. tengok di rumah nanti ya. Tinggal segini duitnya guys. 2000 buat bayar parkir. Dua puluh atau Sepuluh uh, ringgit itu tinggal segini dan ini buat parkir. Oke, okay, jom kita balik dan kita tengok dekat rumah. Macam okay. mana apa saja yang saya beli dan kita parkir dulu. Eh, bayar parkir dulu. Nih, oke. Tangan, oke okay, dan kita sudah sampai di rumah Alhamdulillah Ini kita tengok nih ya guys oke okay. ada deksan guys banyak banget dapet. banyak. oke okay, dan ini dia guys Alhamdulillah nih cukup uh, banyak ya ini ada. Ini buat berbuka 30, 4 orang 20, cukup dan ini ini ada barang-barangnya guys oke okay, jom kita review ini dua ya guys ini dalam 7 ribuan satu tujuh ribuan satu dan semua empat belas kalau empat belas itu empat belas ribu itu kalau ringgitkan itu dalam empat ringgitan dapat dua buah ini ya dua buah ini empat ringgit dan nih yang ini saya beli uh, sayur ini sayur buat uh, kita ya keluarga nih apa itu ada wortel ada semua bobis kan sayur ya. sop macam tuh ini dalam lima, ring, lima ribu kalau lima ribu itu seringgit lima puluh senan okay. dan ini juga ini kita tengok nih buat uh, jagung sahur dan buka puasa ya, ya. ini uh, apa itu namanya jagung jagung Jagung ini uh, ada berapa nih ada empat, Masya Allah empat banyak. Nih, kalau tak silap berapa tadi ya lima ribu tiga nah, ribu Tiga ribu Rp3000 nah, ya? atau segitu. Rp4 ini 3000 atau segitu. Segitu buat 3000 segitu. 3000 segitu, guys. Ke ya Allah. Rp4 ini adalah tempe. Ini tempe dekat sini ya fresh ya. Jadi langsung dari orang Aha, tempe di sana ya. berapa, guys? Ini sekali Rp5000 segitu. 2,5 2,5. Ini tahunya sekali semua ini adalah Rp5000. Rp5000. Rp5000,50. Okay. Dan juga ini guys, yang ini cincau. Hmm. Uh, air kita masih itu khasir itu khasir. Wajar banget juga guys air, dia, si air Jincao, lemon gitu, wah. Yang ini yang satu ini jelly. Bunya itu ini semua berapa tadi ya? Lima ribu ya. Lima ribu. Ini semua lima ribu guys. Jadi seribu. Banyak banget lima ribu asli. Sudah dapat cincau dengan buat uh itu cendul, cendul. Kata orang Madura itu cendul ya. Buat biji-bijinya cendul. Wow. Wow, jadi seperti itulah perkongsian pada video kali ini Tentang uh, duit 10 ringgit dapat apa dekat sini uh, Jadi macam inilah uh, perkongsian pada buka puasa uh, pada hari bulan Ramadan ini uh, dari saya Oke okay, jika ada uh, informasi atau pertanyaan-pertanyaan mohon komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay guys. Dan selesai birunya, so itulah dari abang Saif tadi, ya kan? Dan masya Allah, banyak banget dapatnya guys. Jadi, 10 ringgit, uang sepuluh ringgit, ya kan? Makanya, istilahnya, kalau di Malaysia kita bekerja di sana dan gajinya itu sekitar 2 ribu atau tiga ribu ringgit, itu sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita kirimkan ke kampung, guys, bisa bertahan hidup dengan baik, ya, seperti itu. Nah, kalau seumpama istilahnya, itu seratus ringgit, dapat apa aja ya di Indonesia? Pasti banyak banget guys saya pengen nyoba juga istilahnya challenge gitu 10 ringgit kalau di solo tuh Dapat apa aja bisa bertahan Hidup nggak sih di solo gitu kan Nah kalau teman-teman setuju silahkan Komen di bawah setuju cak Kalau saya istilahnya uh, melakukan challenge 10 ringgit itu dapat apa aja Bisa makan apa aja di solo So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe Channel saya dan juga save channel ya Linknya ada di deskripsi Dan dia subscribernya sudah 97.600 guys. Jadi saya harap dengan video ini di react bisa tembus ke 100 ribu subscriber. Amin. Oke, okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.